Okay, Tuan-tuan puan-puan, saya ketika ini berada di Dewan SMK Pengalat, di mana di sini diadakan uh, pembaksinan bagi dos kedua uh, bagi mereka yang telah menerima dos pertama pada dua minggu lalu. Dan dijangkakan uh, di sini seramai 1.800 uh, penerima dos kedua yang lengkap mengambil vaksin. ...akan menerima vaksin pada hari ini. Uh, dari segi pendaftaran buat masa ini, ...berapa hari sudah kami buat nih kan? Mm -hmm. uh, ini hari keempat sudah. Mm -hmm. uh, untuk second dose, hari kedua lah. Mm. Untuk kampung pengalat kecil, bundusan dan beringis. Mm -hmm. Alhamdulillah setakat ini semua berjalan lancar. Mm. Uh, uh, terkawal lah dari segi orang datang orang ramai, penjarakan boleh dapat kawal lah uh, sepanjang program hari ini, biarpun agak ramai penduduk-penduduk uh -huh. uh, yang datang uh, mengikut meseja teralah kan uh -huh. uh, jadi, dia memang ramai tapi boleh dikawal lah, terkawal dengan bantuan rela, IEPAM dan uh, staff-staff UTM. Untuk suasana hari ini nampak semuanya tenang dan tidak begitu crowded lah, nampak. Semua diatur dengan baik, semua baik. Ya, walaupun segelintir daripada ada beberapa OKU, okay masih boleh berjalan dengan lancar lah masih boleh berjalan dengan lancar oke okay, uh, untuk pada hari ini uh, keadaan uh, terkawal uh, ada masalah itu biasalah masalah sedikit saja tetapi pada dasarnya pada keseluruhannya terkawal dan kita kita begitu berterima kasih kepada masyarakat yang terlibat mengambil uh, jarum dos kedua ini karena mematuhi SOP lah Kan sepanjang kita bertugas kita kita uh, apa ni uh, sentiasa memberitahu dan menegur uh, sentiasa mematuhi SOP itulah. Alhamdulillah rasa macam selamatlah setelah dibakar ni macam seolah-olah lepas daripada tanggungjawab sudahlah. macam tu rasa macam ketakutan tu kepada covid tu ada kurang sikit lah walaupun berwaswat pada acen tu. Uh, bagaimana dengan istri? Uh, Sama juga, macam tuh juga. <laughs> Perasaan saya uh, lepas kena vaksin hari ini uh, sangat lega lah, syukur alhamdulillah sangat lega, sebab sudah divaksin lepas berapa hari menunggu dan happy. Selepas so, sih boleh taytim sudah. Saya <laughs> um, <t> <laughs> rasa uh, relief sebab sudah dapat second dose, so. Boleh jalan tak juga lah, jangan jalan, stay at home. <laughs> ya, yeah, feel safer. Ya, pengalaman pahit tu biasanya bila kita mengurus uh, keadaan suasana seperti macam ini yang menerima dos pertama dan kedua, minta dipecepatkan lah. Uh, itu pengalaman pahit dan berpusu-pusu tu, berpusu-pusu Sehingga kan kita pun mengaturkan jarak-jarak mereka mengikut, mengikut SOP yang ditetapkan oleh uh, KKM dan KKM dan pengalaman manis pula kita beli dapat pengalaman seperti macam petugas CPM ini dan juga EJC yang lain yang ada sekarang nih kita beli saling kenal mengenali dan juga saling boleh mengeratkan uh, persepahaman tersatu dengan yang lain hmm. Uh, masalah kecil-kecil reme itu adalah sikit-sikit macam yang kadang-kadang orang luar datang, apa kan, uh, kami sambut cara baik juga lah. Kami, dari segi untuk keperluan orang kampung yang kami target tuh, uh, semua turun. Uh, dalam 90% semua dapat datang juga lah yang untuk vaksin. Hmm. Ya, okay. um, apa yang saya harapkan untuk yang belum vaksin, supaya cepat-cepatlah vaksin, supaya kita dapat tangani covid nih sama-sama. Saya harap kita ikut macam jejak langkah orang warga-warga Labuan. Dia orang masuk sudah ke Pasar 4, kita masih lagi orang bilang Pasar 2 lah Pasar 1. Jadi kalau kita mau, kita mesti keluar vaksin lah semua macam warga Labuan, supaya kita hidup seperti sebelum COVID-19. Ah insyaallah kenapa Labuan boleh vaksin semua tiada pula yang meninggal kenapa kita di Sabah pula takut tiada kita dengar orang yang kena vaksin di Labuan ni yang orang bilang meninggal tiada itu semuanya cerita cerita kosong salah cerita tiada apa, Ah uh, dia begini uh, harapan kita uh, sebagai pihak yang anu ni dibagi kuasa ini kita uh, apa ni mengalu-ngalukan Supaya semua masyarakat ini akan mengambil uh, vaksin ini, uh, janganlah kita terpengaruh mana-mana teman-teman yang tidak berasas. Uh, Sebenarnya ini baik untuk diri kita dan juga kita, uh, untuk keluarga kita juga. Nah. Oh, okay. Bagi saya untuk yang pernah menerima vaksin ini lebih baik lagi menerima daripada kita tidak menerima. Sebab menerima satu dos dan dua dos ini akan mengurangkan kitabnya punya jangkitan COVID-19 yang sekarang sedang berolah-olah. Jadi bagi saya, terimalah dos yang ada dan jaga SOP untuk diri sendiri. dan Kita, karena jaga kita. Jadi inilah yang kita harapkan tuan-tuan dan -tuan, puan-puan di mana masyarakat umum menyedari kepentingan vaksin ya menyedari kepentingan vaksin bagi uh, mengekang penularan COVID-19 dan menghentikan pandemik ini dan ini adalah mesej yang kita ingin sampaikan kepada semua orang jangan takut untuk divaksin, datanglah segera di mana-mana pusat pembaksinan yaitu PPV di sekitar daerah anda dan jika anda mendengar program outreach ya program outreach anjuran COVID-19 Immunisation Task Force CITF datanglah segera untuk divaksin. Saya Muhammad bin Abdul Rahman dengan ini melaporkan